untuk kabar pertama kita mendapatkan pemandangan yang sangat begitu indah Abang Fati yang selalu menjadi pusat perhatian dimanapun acaranya, dimanapun tempatnya Tentu Abang El selalu menjadi sorotan dan selalu menjadi pusat perhatian Masya Allah Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Ya Rabbal Alamin Bunda Lesti, saat tampil of RDC Ancer memang terlihat sangat cantik ya Make up pun, Masya Allah Memang beda banget ya Bunda Lesti Selalu bikin bangga kita semuanya Kemudian juga persahabat ya Ada momen spesial nih Abang El lagi digendong oleh Bunda Lesti Sepertinya ini menuju ke pantai ini Persahabat ya Jalan-jalan ke pantai Abang L bersama Bunda Lesti dan tim Leslan Entertainment Omen ini pun diunggah kembali oleh akun si C.comic Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Bunda kalau pegel sini abangnya mimin aja yang gendong Rindu ikhlas lillahi ta'ala beneran deh katanya tuh Masya Allah <laughs> Saking pengen banget ya menggendong abang Fatih Luar biasa dan penjagaannya pun itu sangat ketat sekali Bangga banyak yang melindungi banyak yang sayang kepada idola kesayangan kita. Kita lihat juga, bersahabat ya, ke momen selanjutnya. Ini ada momen dimana Bunda Lesti dan Abang Fatih lagi melakukan pemotretan di tepi pantai, ya, Masya Allah. Bahagianya Abang El, kita juga ikut merasakan kebahagiaan idola kesayangan kita, dan perhatikan bersahabat ya, ternyata situ juga ada Bibi Indi yang ikut, ya, Masya Allah. Pokoknya bangga dan pastinya bahagia dan paling beruntung Lesti Lovers Anjur bisa melihat off-airnya Lesti. Wow, Masya Allah banget ya. Momen ini pun diunggah kembali oleh aku Reveal Skarnovi. Kita simak juga di kalimat yang dituliskan di postingan ini. Today, 17 Juli 2022, mampir dulu foto-foto di pantai. Beruntung deh Lesti Lovers Anjur bisa melihat off-air Lesti. Katanya tuh, Masya Allah banget ya atau support, tetap dukung yang terbaik ya dan kita lihat juga ada potret dimana Abang Fatih ikut foto juga nih persahabat ya Masya Allah ekspresinya sungguh menggemaskan ya Abang El selalu menjadi pusat perhatian banyak orang dan fansnya pun begitu banyak di Cianjur dan kita juga bangga antusias warga begitu luar biasa Mudah-mudahan semakin kompak untuk Leslie Lovers, Leslie Lovers, Be Lovers tetap solid yang mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Instagram Henny underscore Octavia mengatakan, Masya Allah abang, kayak yang udah ngerti aja katanya tuh ya, dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya dari akun Nenden Permana, Sadar Kamera katanya tuh. Si Sadar Kamera memang bener-bener ya. Abang Fatih tahu aja banyak yang memvideokan dan banyak yang foto. Masya Allah. Kemudian bersama disimak juga ya info mengenai single barunya Bunda Lesti. Dan Alhamdulillah masih bertahan di posisi pertama trending. Dan kita lihat juga viewersnya sudah mencapai di angka 2,5 juta viewers. OTW ke 3 juta, bisa yuk persahabat ya tetap semangat streaming terus lagu-lagu terbarunya bunda Les, TV bicara. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita mampir ke fashionnya Abang Fati. Fashion Abang eh, Fati ini saat diunggah Papa Bilar, persahabat ya untuk mulai harga. Sweater atau sweater baju nih, persahabat ya yang dipakai oleh BBL ini mereknya Boss, dibanderol Rp 1.850.000, masya Allah, untuk celananya itu dibanderol Rp 1.700.000, dan untuk sepatunya, persahabat ya itu seharga Rp rupiah. Dan yang paling mahal juga bersahabat ya itu tak kalah dengan kupluknya BWL Merekenzo dibanderol seharga 1.600.000 rupiah Masya Allah Berkas selalu, barokah selalu ya untuk rezeki Idola kesenangan, dan mudah-mudahan Nular ke kita semua rezeki Idola kita, amin Dan kita lihat juga bersahabat ya ke info Selanjutnya mengenai Dangdut Akademi 5 Karena bersahabat ya Dangdut Akademi 5 Audition Akan tayang besok malam Di Indosiar Yang akan tayang setiap hari Mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, disimak juga info Resmi dari Indosiar di situ dikatakan, yey nggak sabar, besok malam ajang pencarian bakat dangdut Akademi 5 akan segera dimulai. Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan The Akademi 5 mulai besok Senin 18 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di IndoSiar. Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mensupport idola kesayangan kita di acara The Akademi 5 IndoSiar. Tetap kita menantikan penampilan-penampilan terbaiknya Bunda Lesti. Sama-sama juga persatabat ya, kita tentunya menunggu kabar gembira yang akan disuguhkan oleh Leslar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel diva tv yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan pasnya kabar terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.